Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, kup uh, nalapai gitu rekan aku hayat, hayat. udah kan sembawa aku, ya, ye, ko ya. udah, udah, udah, udah, udah, udah,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 di bus bus apa yang jadi, kau yang makan pe, ten. Ar, ar, nyelit apa. Jadi apa, apa apa turun. tuh bye bye bye bye.